Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel Gol variasi ya ini kita akan mengupas ini nih alat untuk alat pompa elektrik air ya ini di cas seharian ya cuma ini ada kedip-kedip nih nah ini seharian aja di cas ini gak masuk-masuk ini Cuma gini gini aja nih Padahal ini baru barang baru datang ini Ini barang beli online ya ini Nanti kita buka ya ini penyebabnya apa ini ya Ini gak ada bunyi cuman lampu nyala doang Udah dites juga, terus masih tetap. Coba kita buka ya. Kita gunakan obeng ini. Mudah-mudahan bisa bagus lagi. Kita cari tahu apa di sini kendalanya. Yang menyebabkan ini jelek banget nih terus terang ini saya kecewa nih beli barang jelek nih, karena ini baru datang nih ya. Tidak tukan tekan juga nggak ada jadi nggak ada kalau pas masukin cas baru ada nyala tapi masih tetap aja nggak bisa. Oh, wah oh, ternyata. Ininya copot nih ya. Mudah-mudahan ininya copot nih ya. Oh emang ini kurang. Kurang paguh ini ya. Hmm. Ternyata begini ya. Dalaman mesin elektrik. Pompa elektrik ini ya. Ini nyambung. Nyambung. Tahu ini buat apa ini kita coba lagi <laughs> bismillahirrohmanirrohim mudah-mudahan penyebabnya dari situ ya dipasang dulu ya takutnya ada strum menyerah kena tangan lumayan lah oh Ternyata benar penyebabnya dari soket itu ya Alhamdulillah Akhirnya bisa digunakan lagi Saya udah kecewa ini Wah uh, ternyata penyebabnya dari sini ya ternyata Untuk teman-teman yang baru beli online Mungkin jangan dulu marah-marah Kalau habis beli padahal saya udah marah-marah ini Udah kesel banget, beri, beri barang. Beli barang, jelek banget, kecewa banget. Panya, tapi ternyata ininya nggak benar nih. Terus lagi. Kita pasang lagi. Alhamdulillah. Bisa diperbaiki, ternyata eh, pencet nih. Oh, uh, banyak kegedean nih ya. Uh, Nggak kuat nih, pengen nyobain. nggak bisa oh bisa alhamdulillah kita pasangkan ininya kita pasangkan ininya ternyata ini kesini kita tes ya Ternyata ini galonnya, ini harus pakai tutup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ternyata airnya aduh, seneng banget nih. Wah jadi jujur ini, alhamdulillah kerja juga nggak apa-apalah. Yang penting senang ini barang yang baru dibeli akhirnya keguna juga, manfaat juga bisa dipakai juga. Ya terima kasih semuanya semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe nya ya, biar semangat ntar. Upload, upload lagi yang bermanfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.